Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Rosan dari kelas 11 IPS 2 Di sini, saya akan menjelaskan atau mengerjakan tugas dari Bapak Pikir Ronald Habibie, S.Pd. Tugas ekonomi yaitu pajak.